Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ngo Dari kelas 12 di 1 Di sini saya akan menjelaskan Tentang kebijakan pisal Kebijakan pisal dibagi menjadi Tiga bagian ya teman-teman Yang pertama pengertian Kebijakan pisal adalah Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka Mendapatkan dana-dana Dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah untuk membelanjakan Dana tersebut rangka melaksanakan pembangunan. Dan yang kedua, teman-teman, e, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal mencapai stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir, teman-teman, macam-macam kebijakan fiskal. Macam-macam kebijakan fiskal, e, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua bagian. Kebijakan bisa berdasarkan segi teori dan e, kebijakan dan yang kedua kebijakan bisa berdasarkan jumlah pemerintah, pem, pem, penerimaan dan pengeluaran. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.